Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel 7 sk Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alik lagi guys. Nah, jadi di sini itu presetnya yang keren-keren lah pokoknya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. <video> punya ayam tukang mabok tak <pleas> tak tak tak oke okay, lanjut ke peserta kedua <Seremos> hmm.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 Oke, okay, lanjut ke versi yang kelima. Oke, okay, lanjut ke versi yang keenam. Oke okay, lanjut preset ke 7. Oke lanjut ke preset ke 8. Okay, okay, You can, you can in the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 lanjut ke preset yang ke-11 Oke lanjut ke episode yang ke-12 Ayam ayam Oke lanjut ke pesan yang ketiga belas Tidak perlu cari yang sempurna Karena ini dunia Oke lanjut ke pesan yang ke Empat belas Oke, lanjut ke preset yang kelima, blast. Okay, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. Oke okay, lanjut ke episode ke oh, delapan belas